Najibullah Rameh, anak selamat. Wamal hayat dunia ilal mata mungkur. Siapa yang tertipu dengan permainan dunia? Siapa yang tenggelam dengan permainan dunia? Maka orang itu akan gagal masuk dalam sorga. Siapa yang lalai dengan permainan dunia? Maka dia akan selama-lamanya berada dalam neraka. Dunia ini tempat permainan. Dunia ini penuh dengan permainan. Tapi jangan kita dipermainkan oleh dunia. Kita lah pemain. Kenapa kita yang dipermainkan? Ini mencintai, mencintai, timang. haram dua. Udib dan nyotik atapoh. Hanya terlalu tahu bahawa Allah. Yang takut bahagian dunia, saya katakan, takut ronyang kalir. Banyak bangunan yang megah. Rumah bertingkat. Dan pokok. Tetapi hanya sedikit. Memilih Allah. Memilih orang manusia dalam dunia adalah bagaikan rumah al-ankabut. Ada rumah botol bagi tanyo, manyabak draw Allah, bak kehendak Allah, perthekmu, lake rumah umbung rambidian. Rumah tipe dermein. Awaknyo hanegoh rambidian kan kita perang tepederennyo kampong dari nendok. Adak lagak ka rumah daya menyambat kehendak Allah, kudrah Allah menyandunguh speedermen patah lahat patah dipergaduhkan ke speedermennya babak kaya maka kena usaha oleh Allah Ta'ala keperubah baka kaya ke speedermen bahagia Allah maka dia akan kasihan sebelum-belum rumah-rumah dah habis anak-anak dekat dia, kandang tak tengoknya, kan ambil cerita sedih ilum di sama nanti ada keluarga, lumbu minum me kehendak Allah Inna lillahi wa inna ilahi uranyun. Ajirna afi musibatina wakibna khairan minha. Lu hanya ajai, lu Pada Padahal, ruh lu dalam rencana manusia. nalung lu langkawan, hurufnya. Nyempat ikaju. dikaju. Dikaju, nak keluarga ayah lu. Kepegang syukuran. Ah, ha, keputulan ane. Lu, dari daya, rencana lu juga di Taman Langan. malam minggunya. Tinggal lu minta. Positlah malam luncur tu matu sampai pos dua malam, musaboh matu, hanya yang lalu lir. Karena tengok tahun baru, ramai dah ulung jang. Hanam ramai itu ni pido ulung kena berada jehe. Ilum kena lembut, hanam hanam matu. Katakan saja ilum jang, lom pikir ilum jang, tengah bulan. Rupa-rupanya, tiba-tiba lagi nyu cerita. Muncul apa aje, ada barang kabat, tanya tentang tinggal di lehatiat. Tapi ni tu. tiat, yang kau lihat pada saat hokah abe. Inilah dunia. Dunia begini. Menyebutuhi tanya. Nyeh hamba Allah beriman. Dunia ini hanya seolah-olah kadarnya. Dapat dapat harta orang malam. Kau tahu dapat apa? dapat. Aku bahkan. Mana dia meninggalkan orang yang tiga-tiga. Ijo oleh wali. Maya wali yang selamat. Maya hana selamat wali. Kakak adanya orang yang pong, kau. Bakhtamita tanya cura Bak calur. Godoh tu orang malam. Tersemayang hantar apa? Bagi nasib budanya, melihat awak takkah dalam dunianya? Adakah keluarganya akan diingatkan? Yang itu nyonya kami capek kangen tu, kami capek kangen, tak pun rumah hidup lau juga. telah nanti ngah. Mereka rumah yang berundur, nakubah kangen yang kena agama. Allah berpesan, jangan tinggalkan duniamu kepada mereka. Cukup dirimu saja yang menderita. Betul ke? Ya pun tu kangen tu. Katetkah gedung pengundurannya? Yang perlu kamu bahkan kehayaan yang beriman. Menyedihkan kamu imanan loh, kamu percaya dengan orang kiamat. Kamu percaya dengan nubuah Muhammad dan kamu berita dengan percaya dengan berita Al Quran. Jangan kau tinggalkan harta untuk anakmu kalau dia belum mampu menjaganya. Artinya lautaraku turiat dan dihapus. Jangan kau tinggalkan mereka kalau mereka dalam pandanganmu masih sangat lemah dengan agama. Beile mate tanya uma. Beile mate tanya aya. Munye anak tanyo golang tendang kemaya. Beile mate tanya uma. Beile mate tanya aya. Munye anak ngtanyo mantang dilawan Allah, dilawan agama. Tanyo mate, talop langkubu, hana selesai masalah. Anak tanyo darah tayo. Satu nyawa yang hilang, tujuh nyawa masih berjalan dalam dunia. Siapa mereka? Adalah kopian, jasad ma jasad yang Nyo tanya potok kopi mah Loh potok kopi ayah lho Ayah lho tak meninggal Tapi ayah lho matahadim Bak sawadim ayah lho Bak lho Pua yang lho buat ya ayah lho Paya ketanggungjawab Menyanggat lho ku buat selamatkannya Menyandai kata salah buat lho Maka ganyan mesti bertanggungjawab Pakkan bertanggungjawab Allah ta'ala ke bertanggungjawab aning bak mah dengan bak ayah Pernah berahli Allah Aku titikkan hambaku padamu. Dia itu anakmu. Tapi ingat, kalian itu hambaku. Yuladu ala fitratil islam. Kata Rasulullah, semua manusia yang lahir ke dunia, mereka dalam keadaan suci semuanya. Watepah lahhe ke kumatamanya. Mantum tanya oleh daripada dosa. Baik tapi tahu bahawa Allah tak boleh dosa ber. Negeri Allah lahheji langgutnya. Kukujoji, pakah dalam keadaan suci daripada dosa. Bek tampi ada data iwa bahlo iapo dausa. Hai manusia, kajak lam dunia kahana dausa. Bek kamu baklo, hal gugum tak. Dalam riyaba, kamu itu akan berada dalam kekecewaan yang separah-parahnya. Kalian datang dalam keadaan suci, pulanglah dalam keadaan tak membawa dosa. Mana tanyoi hana dausa? Nah, makibancara taubat. Na cara taubat. Dibancara taubat yang lebih selamat. Yang murtunggu sampai tapi insyaAllah Allah akan aman kita sepanjang masa. Oh, apa tu punya buat ini? Mereka ni yang bawalin jodoh kita. Wahyu, oh kajian yang kau wajib ni tengah punak pengendal. Wahallah ulam, bahkan kesempatan terang bungel. Man pajak dari wang lembah, banyak jalan nanti aku pegang puno. Pajaknya pegawai, insya Allah Manya takadi yak depakat dua deduk tok yak berita tengah-tengah malam meny create drama ngan malam baru luk nak kujali kenam. Katih malam ni. Nyamu ataka kujak kah bu. Adeh i telah kujak malam ni buku Pu kujak pak tha tengah meninggai menyakai lagi-lagi tok. Luk mujara ngan dro ne, luk mujara ngan Saya akui Orang run hebat mampu melakukan ini disaat orang lain sudah melupakan kita masih mengingatkan dengan perkara yang begini tapi rugo gumi hanangku tepuk tayang ber nak kep malam kita mengantau tiap thot kriet pantale ke lagi ther man ber puak kan bekeno ku kunak kata ther tibulun ti ko mante ngelihat ta sandun man menyetek di dalam ba tempat pek lagi haba pun tak pegah jauh bela baik serto di be tilok di be atpo mentar man mandu saya jauh, saya jauh, kecil, kecil, saya jauh, monyet dekat dia, saya jauh, berarti makalah lagi, punya jauh, anak kakak, kalau anak kecil, gelombek, saya jauh, saya juga ni yatim, kecil, ya, gue yang main, Payah patah tunggu menterkah lebihnya. Memang copeng peng bau udang payah payah mabaya be. Kata menggeri-geri. Tapi yang mana tak pegah lagi menang. Yang tetap ya kalah lagi-lagi ter. Tadu-tadu ya kalah drone war be. Cukupkah bawa ikan mang drone kiri? Atau pegah? Gak udah pegah udah nana tunggu. Namun doa kian lu malim bu. Yang dimunuan ya malim udah tenggat aja. Malim pun. Kebacara malam mana ia ber Nyai ia tanya mana Tengah tayak Tamu Tamun doang lagi tanya Anang tanya bu malam Bu je semua Bu kurama ni I tanya hawata Anang tanya Singau teka rayu Belagi abu ikutakru Belagi abu ikutakru Belagi abu ikutakru Belagi abu ikutakru Belagi abu ikutakru I tanya hawata Anang tanya Belagi abu ikutak Keadaan anang tanya Bu A Gaya abu roi Hawa tind anak tanyo belage buku ta, atek tanyo cerita udek bua ji lage bua ejek Eje kamu ta. anak ana utai. hawa ke kaya. Urang bua teiet yang tak pulit rayu. Nyang tamu penting riang de de'ro lawan dunia ini. Ang makanyo Menyantai, long, long kalut bukti dan mulai malamnya, long kubah cuma, ini kampung. Nio malamnya, long kubah cuma, tho cuma, rona dia anjir pegah, melayu pegah takut nak kau tak kuat. Tapi cuma hanya halde darah, Kubah Nah cuma longnya, long yang bergerakkan di hamba malamnya. Nyong lu bagah malam nyong yang dubnu he umusalaah jepa han betik we. Ni dubnu ajralu memang lu thai lu jak ka mayang. Tetapi mampu lu lu tenyu Tuhan. Jangan kan lu Rasulullah ngetanya ya Allah. La tahdiman hababta walakin Allah ya timayasa. Kamu sayang dengan saudaramu tapi kamu ingat ingat kamu tak mampu memberi hidayah. Lu lu paksa keadaan pribadi itu. Karena tayar, karena sama-sama kita yang termasak yang tayar, tapi mihana purbahannya, kasih kali nyung melu punya keno, benong dangli nyung nomor panitia insyaallah tiap pukuli nomor lu ngapoi nomor no dulu ngapoi, mam melu abian pegah hanemin peki-peki ke, kali kupegah lu sama kumis haranga urung kering, mukarat lu muruk ya mam, wanita ke sidang dia, hei. Menangis saya tidak berpikir dengan orang lain. Saya tidak berpikir dengan orang lain. Saya tidak berpikir dengan orang bermasalah. Tapi jangan tinggalkan mereka. Ajak dia tu ke berbuat kebaikan. Rami-rami tanya, insya Allah tidak mampu. Anda tidak yakin. Saya tidak bangkit. Jalan. Hai dua malam saya minta apa yang saya minta semangat. 6 juta orang lain. Dua malam dia saya tidak berpikir. Malam saya tidak berpikir. Malamnya kat sandun lah Malam-malam pun tak Cuma dua malam lah Malamnya tak sandun lah Menyepit tapi campeng Dengan dua orangnya Mereka buat nampak dalam Sandun lah Mengadah nak nyetik Malam pah balik Ngatah hanya katanya Timnya menang saat nak sandun lah Nyami yang buat orang krip Nak krip orang agak menang kekut, orang nang menang kekut mana mentah apa? mana yang mangat anak yatim mana mentah? namun dua juga dia berlalu meninggalkan jadi, tidak terfantung dengan anak yatim malah lalu sah jumpa mana yang mengat-mangat anak yatim aa insya Allah tak bantu di rumah malam koron dia menghentiklah koron ke di mana dia? baik si jadi baiklah bahasa menang anak yatimnya tidak yatim juga hatinya terlindungi Kadang-kadang ada ramai-ramai dan dikatakan dia baju-baju tako ura ini ya kenal Pakai-pakai miskin aku bisa tak bantu yang baju-baju tako Dan Wante kata santun sehat lagi kan Nah nilmih nyongkalau nyadip Ita yang bakmahin Aku udah nyong macam ni ngayin Melempah bed ku, dip Melempah sakit udit ayah Yang ita nyonglianin Ita nabu macam ni ngayin Pakan hamaibu ule roninya Mangat diakan ini jadi berapa hari tu bangun, ipod doleu, ruang terhad, nyelang lumpau aje. Iji, itu untuk apa jangan terima buih hari tu kuaja kan ini jadi. Arti jima no, nyongkan pelucu-lucu, pikirannya nama mati mati. Baik sampai, kita ni untuk teguh tapi yang untuk awal ni sudah bukan ting sampai. Nau ruang bukan Haimano, mano inah agetan. Maka engkau meninggai itu kudik. Menyelamanku, kan kena santun dikau. Mena kak meninggai, kak mahat. Anak abu, itu ada kudik. Wajib, nak santun nak lagi. Eh, InsyaAllah, menyertama tim-tim akan membantu danyu oleh Allah. Kesayang danyu oleh Rasulullah. Ta'awali kehidupan danyu. Kalau kita membutuhkan kasih sayang Allah, maka bantulah orang-orang yang sedang Allah Ta'ala coba dengan Perintah Allah kita diperintahkan memperhatikan mereka. Hanya ini lebih dan kurang. Lepuah lagi kepada kata dan undang-undang. Menyatakan mesarangan, loh, mato lakukan. Menyanggah tiap-tiap, lagi loh pegah bunuh. Katetnya, way loh ngawakah? Hanahai ngawakah? Pukirajum, hanah pernah menghul. Ya, loh siap taruh. Lung siap punya Hana pernah merempak Ngurung-urung Keputlah malah merempak kecewa Kecewa perasaan Yang nak sangsara berdek Hana menganggap Tapi punya nama tip-tip Nalu minum Insya Allah Nah rekan-rekan Yang nak ngurapi Dan nampak fahmi Yang sering menjib-jib kupi ada long nak di daerah ya. Beranya nyau dia tawau gede gempu. Munya jalan adat berah benar berangkat jan nak bujiah. Berangkat jan insyaallah. Tapi munya hana lekemah. Long lekemah ada trick beg nampak hah ang bujiah. Bujjo. Pulang. Ha bodo pedamai long nok gempu rompuan negeri. Napa ya angku? Ha ana baya Moya kredit berbrat tha, ukuran kredit gop-gop Nyen lead nyen abang kredit. Atadra wat han ka jev, gop Kanaura ke Nak Nyuraya raya tana kem fitna, punya anak anak anak heil. Nah, ramai modelnya. Kuh, brok brok takah, kayak gitu ya, mula. hanta atatanyo, hantajob, gop, job, huyeng. Anak ibi kekeya ada masalah, tapi bayi abe keji, kasih ateku nye job, huyeng. Buh pulusan, atagop, gop, sakit ateku, makan kapung kapunghoong tayo aji pina hakai bangaan guru menjenje be mai ibli ngakai beli ni mana-mana kafir kepada allah wala sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam muhammad ya robbi salli alaihi wa